Halo. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara mengatasi mata buram. Mata buram bisa menjadi masalah yang sangat mengganggu dalam aktivitas sehari-hari. Terutama jika kamu bekerja dengan menggunakan komputer atau perangkat digital lainnya dalam waktu yang lama. Namun, jangan khawatir karena ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengatasi mata buram. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu kamu mengatasi mata buram. 1. Beristirahatlah secara teratur. Saat bekerja di depan komputer atau perangkat digital lainnya, mata akan terus-menerus menatap layar. Ini dapat menyebabkan ketegangan pada mata dan membuat mata menjadi lelah dan buram. Oleh karena itu, Sangat penting untuk mengambil istirahat sejenak setiap 20-30 menit untuk merelaksasikan mata. Caranya, cukup tataplah objek yang berjarak jauh selama beberapa menit untuk membantu merelaksasikan mata. 2. Gunakan tetes mata. Tetes mata dapat membantu melembabkan mata dan mengurangi mata buram. Cobalah menggunakan tetes mata yang bebas pengawet dan tanpa efek samping yang berbahaya. Namun, pastikan untuk memilih tetes mata yang cocok untuk jenis mata kamu. 3. Hindari cahaya terang Cahaya terang bisa membuat mata menjadi lelah dan buram. Oleh karena itu, pastikan ruangan tempat kamu bekerja memiliki cahaya yang cukup, namun tidak terlalu terang. Jika kamu bekerja di luar ruangan, Pastikan kamu menggunakan kacamata hitam untuk melindungi mata dari sinar matahari yang berlebihan. 4. Perhatikan pola makan. Kurangnya nutrisi bisa menyebabkan masalah pada mata, termasuk mata buram. Pastikan untuk mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seperti buah-buahan dan sayuran hijau yang kaya akan vitamin A dan C. Vitamin A sangat penting untuk kesehatan mata. Sementara vitamin C membantu menjaga kekuatan kapiler darah pada mata. 5. Gunakan kacamata. Jika kamu bekerja di depan komputer atau perangkat digital lainnya dalam waktu yang lama, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dapat membantu mengurangi ketegangan pada mata. Kacamata khusus ini dilengkapi dengan filter yang dapat mengurangi kelelahan mata dan menjaga kesehatan mata. Itu tadi beberapa cara sederhana yang dapat membantu mengatasi mata buram. Jangan lupa untuk memperhatikan kesehatan mata kamu. Karena mata yang sehat adalah kunci untuk kesehatan yang baik secara keseluruhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.